langit bisa turunkan cewek seperti ini Oh bisa ya kan ada karena aku tadi minta bisa turunkan cewek seperti ini kan kan ada kamu, kamu uh, aja deh. Kakak mau nggak nikah sama aku Cucu bikin saya terpana. Berjemur lagi putar lagi kak. Cukup kau di sampingku. Aku lapar banget, tapi nggak ada uang sama sekali, kak. Oh, Belum makan? Belum. Enggak, gak usah. Aku istirahat di sini nggak apa-apa ya? Oh, makan apa Jangan-jangan, kak. nggak apa-apa, kak. Pengen istirahat aja, kak. nggak apa-apa, kan? Ngeganggu gak kira-kira? aja. -kira? Mau aku pesenin makan aja ya? Jangan. Kenapa-kenapa? Nge-repotin kakaknya. Gak apa-apa. Gak gak, gak, gak usah. Beneran? Iya. benar Beneran, apa-apa? Gak apa-apa, istirahat aja aku, kak. apa itu, kak? Apa itu, kak? diterima kak ini ikhlas tapi nggak ya, banyak ya udah banyak banget kak ikhlas ya kakaknya ikhlas makasih banyak kak ya semoga rezekinya kakak dilancarkan beli makan ya Kapa? beli makan ya nanti. nanti beli makannya sama kamu aja iya di pelaminan Kenapa, Kak? <laughs> kakak mau nggak nikah sama aku makanya ganteng kon kenapa kenapa Polik. pengen nikah tapi nggak ada cewek ini kan lagi pengen kenalan sama kakak. Gue jadi ngeri anjing. Siapa namanya kakak? Dis. Dis. Dis. Aku Zani. Berarti sama-sama I. Apa kita jodoh? atas aja Enggak di sini aja kak. Aku lebih senang di bawah sih kak. Hmm, gak mau kamu aja di atas aku di kan. Kamu aja di atas satu dibawah. Kamu aja di atas satu Kamu aja di atas satu dibawah, di atas sendirian. Nggak apa-apa. Aku apa ya menjaga kebersihan aja kak. Aku kan sering jalan-jalan takut kotor. Makanya dibawa aja. Kak itu mata kakak kok ada cerminnya sih? Iya. Eh, hey, yuk, come look at this. Apakah kakak cerminan hidupku? Kan aku ganteng, kakak cantik. Rambut kakak itu warna apa sih? Ini. Enggak tahu, ini enggak jelas warnanya. Oh. Itu di smoothing di apa ini asli nah, di catok. oh di catok ya oh. lembut banget itu kayaknya nah. rambut rambutku kan gini aku pengen coba megang rambut alus dong apa, apa rambutnya aja sih Kok bisa gitu ya? Aja. Oh, keramas. Aku keramas kira-kira pakai sampo apa, Kak? Biar bisa kayak gitu. Pakai sampo aku mah. Mau. Mau. Tapi di keramasinnya sama kamu. Boleh. <laughs> Tapi Kakak nggak jijik gitu. Kenapa jijik? Kenapa ada kan kebanyakan cewek cantik jijik. Oh enggak ya? Berarti aku baru tahu ternyata cewek cantik itu enggak, semuanya jijian gitu. Berarti kamu masih umur berapa ya? Aku 19 tahun. 19? Tapi udah pacaran? Masa... enggak ya? Aku? Mana ada Gembel punya pacar, Kak? Karena aku lagi nyari cewek. Ya cewe. Hah? Ya udah, kamu nyari cewe. Ini aku nyari kamu. kan udah ketemu ini. Karena aku mau Tunangan? Ya udah jadi teman aja deh. Ya, jadi temen aja. Tapi teman sehidup si semati. nikah dong berarti begitu iyalah teman itu teman sehidup si semati si itu namanya nikah oh, gitu. ya. abis ini mau jalan-jalan lagi beli makan lapar banget kan kalau makan jalan-jalan lagi jalan, jalan lagi ya gini kak kerjaanku kak yang penting halal nggak nyuri nggak bikin onar lah Abang Nyari kerja Kan susah Masuknya Emang susah kerja, tapi pasti ada kerja, kerja di kakak deh Aku aja kerja ke orang lain Oh iya iya Atau gimana kalau misalkan kita bikin usaha? Usaha apa, Cuma... uh, Usaha usaha bangun rumah tangga baru. tapi kamu kayak gini udah dari kapan? udah dari lama kak dari kecil. jadi kamu sekolah nggak? sekolah sih sd. cuman nggak sampai tamat. sampai kelas 3, sampai kelas 3. Ya, ada duit. Enggak ada uang dari tua? ada uang dari keluargaku. Ada orang tua tapi ya. Kesusahan kan kasihan. Ada, tapi enggak kerja. Kerja tapi dapatnya dikit banget buat makan doang, Kak. Kasihan kan kalau nggak makan demi sekolahku. Langitnya Petir Apa aku harus minta bantu Langit ya Langit Bisa turunkan cewek seperti ini Oh bisa ya kan ada oh. Karena aku tadi minta Bisa turunkan cewek seperti ini kan Kan ada kamu ke langit restuin aku sama kamu. Kalau minta restuin, jangan sama lagi. Terus sama siapa? Sama mamaku lah. Ya udah aku berarti ke situ. Alamat kamu di mana? Alamat keluarga kamu ya. Alamat Mereka. kamu di mana? Dikirim sama aku aja keluarganya. Aku minta Instagram kamu deh, nanti kirim alamatnya di Instagram. Kamu kamu punya Instagram? Punya. Bikin di mana? Di HP. Punya. Oh, punya. punya di dalam sini ya. tapi jelek banget oh. handphone asal-asalan yang penting bisa dipakai aja bisa, beli bisa dong karena aku pemulung yang kerja keras bisa pas-pasan kak berapa doang makanya nggak bisa Nanti nggak ya bisa kontak-kontakan sama orang rumah, orang tua, ya kan? Apa Instagram kakak? Mana coba lihat. Ah, nggak mau? Coba Instagram kamu aja. Kalau Instagram. nggak tahu kak teman-teman gembel aku itu yang mau follow banyak banget lagi gembel ya kamu youtuber youtuber dari mana ini oh iya ada linknya ya iya jadi aku sekarang lagi ngerjain kakak itu di pojok pojok tuh ada kamera tuh ih para babi tadi dari tadi nggak kelihatan sama sekali Enggak <laughs> sempet aku deg-degan loh soalnya kan aku mantau dulu tadi wah ada cewek di pojok tuh lagi sendirian ya udah aku samperin di, bisa, Ta man. tapi kameramen pak nanti jangan sampai ketahuan kalau misalkan ketahuan cht. udah kelar uh, boleh nggak dia perlu di Youtube? boleh, boleh. ya udah nanti berarti kirim alamat kamu ke aku aku bakal samperin <tuk> buat kamu apa? buat apa aja oke okay. maaf ya nggak ya, apa nggak <tuk> marah tiba-tiba aku kamu laporin ke polisi enggak nah <laughs> sumpah aku udah kayak ini orang kok bisa beli handphone sih berarti beli. aku berhasil bikin bingung kamu